Bu, anakmu gagal Laki-laki kalah pecundangi kehidupan Semua terasa kacau Karir, asmara Ingin kumuntahkan segala keluh kesah Tapi yang terucap cuma Bu, ada yang rame di TV Kau seperti biasa, membalas dengan deretan sinetron kesukaanmu, lantas bertanya kabarku dengan antusias. Seolah-olah, satu-satunya kisah yang bisa mengalahkan sinetron kesukaanmu, hanyalah tentang hidupku, dan aku adalah jagoanmu. Kau tidak tahu anakmu belum sempat tidur, patah dikecewakan dunia. Kamu baik-baik saja, Nak. Ibu menelisik lingkar mataku yang menghitam. Bu, kenapa hatiku sakit? Aku balas pertanyaan. Tandanya Tuhan peduli padamu. Terus, kenapa ada rasa sakit? Ya, supaya kita bisa lebih bersyukur saat sehat. -sehat. Ibu, selalu saja punya jawabnya. Kau lanjut bertanya ini itu. Berusaha mengorekku lebih dalam. Dulu rasanya malas sekali kalau ditanya-tanya olehmu. Sekarang tiap ada apa-apa selalu menyempatkan cerita padamu. Aku tahu ibu tidak mengerti aku ngomong apa. Tapi melihatmu antusias Rasanya hangat sekali Kemudian ku lihat kau dengan seksama Rambutmu yang kian memutih, Wajahmu yang kian perhiaskan keriput Dilelahmu Masih saja kau pikirkan kebahagiaanku Kau memintaku air hangat Kuambilkan Akhir-akhir ini ku sadari Kau sudah tidak bebas bergerak Kerap terduduk letih di kursi favoritmu Kau kemudian bercerita tentang masa mudamu dulu Tentang perjalanan hidup Hingga akhirnya aku lahir Katamu Aku anugerah Yang kian dewasa Kian pintar melawanmu tapi masih saja kau sayangi. Seakan-akan, berapapun banyaknya dosaku, tak sebanyak doamu. Berapapun banyaknya salahku, tak pernah sebanyak pintu maafmu. Hah, ibu, setua apapun aku, akan tetap menjadi anak kecil di matamu. Apa-apa yang ku berbuat, Pasti ada saja yang ibu komentari Bukan karena aku salah Melainkan karena ibu tidak mau sekedar duduk Di bangku penonton melihat anaknya menjauh Sementara dirinya Merasa tidak berguna Dan hari ini aku yang merasa tidak berguna Bu Anakmu gagal Akhirnya aku berani mengucapkan itu. Kau mengusap rambutku sambil tersenyum. Kan masih ada lain hari. Nanti coba lagi ya. Sekarang istirahat dulu. <laughs> aku ikut tersenyum. Kau selalu saja bisa menyederhanakan apa-apa yang rumit. Terima kasih ya Bu, maaf dari anakmu. Ibu ku sayang masih terus berjalan.